semuanya kembali lagi dengan saya Fahmi di channel michon 84 baik sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang udah support channel ini dengan klik tombol like dan tombol subscribe untuk teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini saya ucapkan selamat datang nah dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat multiboot yang biasa digunakan oleh para teknisi komputer artinya kalian sudah pernah mendengar istilah multiboot bukan baik dari channel lain ataupun yang sudah pernah mencari di google apa itu multibot kalau kalian belum pernah mendengar istilah bootable atau belum tahu sama sekali kalian bisa cek video saya yang sebelumnya itu saya sudah bahas nah kalau kalian sudah nonton video saya sebelumnya kita langsung saja masuk ke pembahasan multibot nah, multibot ini merupakan kumpulan dari beberapa bootable di dalam sebuah media atau alat Umumnya, kita menggunakan flash disk. Nah, agar flash disk yang kita punya bisa difungsikan sebagai multi boot tentunya kita membutuhkan aplikasi yang bisa membuat sistem di dalam flash disk itu serta bisa mengoperasikan flash disk tersebut dengan berbagai macam image OS dalam jumlah banyak. Nah, jadi aplikasi yang akan kita gunakan berbeda dari aplikasi yang sebelumnya. Oke, langsung saja kita bahas bahan-bahannya akan kita gunakan dalam petang kali ini pertama-tama layar ini kita geser ke samping dulu Oke okay. nah ini dia bahan-bahan yang kita butuhkan buat tempatan sekarang aplikasi yang akan kita gunakan adalah aplikasi ini bumi versi 2.0.0 lalu tentu saja OS yang akan kita masukkan ke dalam flashdisk sebagai bootable yang akan kita pakai pada kesempatan kali ini kita akan memakai tiga file iso saja, karena saya akan menggunakan flashdisk yang kapasitas 16GB yang pertama ubuntu 18.04 terus windows 7 yang kemarin kita pakai lalu windows 10 nah tiga, tiga OS ini akan kita masukkan ke dalam flashdisk yang akan kita jadikan mungkin tadi terus poin ketiga yang kita butuhkan dalam pembuatan monkeyboard ini adalah media penyimpanannya itu flashdisk. kali ini saya menggunakan flashdisk 16GB seperti yang saya sebutkan tadi. jadi saya kira dengan kapasitas OS dengan berat segini cukup. baik langsung saja kita mulai prosesnya. oke pertama-tama seperti biasa saya sarankan untuk mematikan koneksi internet. oke lalu matikan antivirus. pastikan aplikasi kalian tidak banyak yang bajakannya atau mengakses akses menggunakan aplikasi bajakan yang aneh-aneh karena dalam proses pembuatan OS biasanya kalau antivirus dari Windows Defender itu aktif akan menyebabkan file-file yang bajakan dihapus atau file-file yang menggunakan atau ekstensi .bat kebanyakan dianggap virus. hanya sering dihapus oleh antivirus vendor. Nah, Defender salah satu antivirus yang lumayan travel juga. Oke, kalau antivirus kita udah mati, juga mati, kita langsung saja. Death Flash disk harus dimasukkan terlebih dahulu baru jalankan aplikasi ini. This itu di USB, ini dia yang 16 gb Lalu formatnya harus ganti ke kedua yang ini. Kalau tidak diganti ke sini dia tidak bisa jalan. Lalu kita tinggal pilih di bagian step by itu apa yang akan kita masukkan ke dalam OS yang mana gitu. Ubuntu, Ubuntu yang lain. Oh, kita pakai single aja nanti yang pertama saya mau masukin Ubuntu dulu Oke okay, lagi Ubuntu kita pilih perutunya Oke okay, yeah, dia Ubuntu okay. Lalu tambah dalam bagian lain dilihat sampai ke kita klik yes ini pemberitahuan buat dia mau in buat format SP kita ikuti klik, klik Oke okay. nah kita tunggu proses yang pertama es ya okay, hai pengertian play <tuh> baik sambil menunggu proses build yang pertama ini selesai saya ada tambahan sedikit ya buat teman-teman semua sebenarnya boot ini tidak dianjurkan atau disarankan buat gunakan kalau kalian mau menginstal OS baik itu di laptop ataupun di komputer kalian untuk kebutuhan pribadi kenapa saya bilang gitu sekarang begini kalian akan install ulang laptop pribadi dengan OS Windows 10 misalnya terus installernya kalian akan menghabiskan waktu 2, 3 sampai 5 jam untuk membuat multibot dari Windows 7 Windows 8, Windows 10 terus Linux Ubuntu dan lain-lain berapa -lain. apa kita gitu? kalian cuma buang-buang waktu makanya untuk pemakaian pribadi, saya anjurkan uh, kita menggunakan cara yang kita bahas di video sebelumnya itu kita menggunakan suku bootable saja biar nggak buang-buang itu juga lagian kan plastic nanti kita pakai lagi buat hal-hal yang lain tapi lain cerita kalau kalian sudah menyiapkan banyak USB sudah untuk menyimpan OS OS atau mengkoleksi OS OS atau bisa saja kalian bikin multi multiboot buat dijual lagi dan untuk tambahan mungkin saya rasa sekian saja dan prosesnya kita hampir selesai buat masukkan Ubuntu pertama, ini headset ubuntu 18.04 desktop to drive lalu kita lanjut ke next If you like to apakah kamu ingin menambah iso yes kalau kalian tambah lagi itu tinggal pilih USB yang tadi lalu masukkan yang akan kita tambah kita mau menambahkan tinggal windows, salah, setiap G, lalu kirip lagi itu yang punya windows lalu saya klik dulu, kelasnya lebih kecil, lalu create, oke jalan lagi daripada kita menunggu lama-lama nanti video buat bagian yang ini akan saya skip aja gitu sampai ke penambahan OS selanjutnya Oke okay, OS Windows 10 kita hampir selesai Oke okay, proses untuk memasukkan Windows 7 ke dalam disk kita sudah selesai itu kita akan menambahkan Windows 10 Kita klik next Kita akan menambahkan iso lagi Oke okay. Terus kita juga pilih Sama dengan pilih tadi Untuk Windows Select Kita pilih Yang Windows 10 Open lalu kegiat lagi sekarang, kita tunggu lagi prosesnya selesai ini paling kurang 15 menit kan? oh enggak, sudah sampai 21 atau 23, setengah jaman lah Oke, seperti tadi saja, daripada kita menunggu ini selesai atau enggak nanti ya kita skip aja ke tahap finishing pembuatan OS kita Oke okay, buat OS Windows 10, kita sudah berhasil menambahkan kedalam dalam OSDisk statusnya sudah komplit. Nah, selanjutnya, karena kapasitas OSDisknya cuma 16GB ya Kita cukupkan saja buat menambahkan OS-nya kita langsung finish Oke, okay. you like to add more? No Oke, okay. sudah menggunakan ini kita finish Okay, sekarang usb kita sudah bisa digunakan untuk mengustar ulang Windows ya, Tampilannya kira-kira seperti ini okay, Untuk kawan-kawan yang tidak mematikan virus, saya sarankan jangan sampai membuka uh, directory atau flashdisk yang baru saja kita selesai buat karena bisa besar kemungkinan untuk antivirus kalian akan memakan beberapa file atau perintah di dalam flashdisk dan menyebabkan flashdisk kalian tidak bisa berjalan dengan semestinya Jadi kira-kira kalau tampilan datanya seperti ini kita sudah bisa menggunakan flashdisknya sebagai multibot atau media penginstalan OS di atau laptop oke terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah menonton video ini sampai selesai oke untuk kawan-kawan yang belum pencet tombol subscribe kalian bisa pencet tombol subscribe di bagian kanan bawah ini atau langsung dengan klik tombol subscribe di bagian bawah video ini kalau kalian merasa terbantu dengan video ini silahkan tekan tombol like dan kalau video ini sekiranya tidak berguna buat kalian saya mohon maaf baik terima kasih atas waktu kawan-kawan semua buat menyaksikan video ini saya sedang saja salam